aduh uskat uskat uskat uskat de de de langsung join de de de join ale... mafia ya, saudara saudara sudah menunggu lama udah udah udah udah udah udah udah udah Risran. Ah. Risran. juga bisa Ini Apa? Lu gua kira. Ya kan bisa sih Kuma Mau ikut grip gue Gak ada Udah udah gua ke dalam dalam. Gua ke Pilar pilar pilar Udah Udah Gua masuk-masuk nih Fajar mau cek koin. Fajar, ke jalan-jalan anjing. Gue nggak tau, masuk-masuk tau. Suka nggak tau. Suka jalan nggak nggak ada Suka siang, nggak tau. Suka siang, nggak time Suka nggak tau. Suka siang, nggak tau. Suka siang, nggak tau. nggak nggak tau. Suka siang, nggak tau. nggak nggak Ya, refresh gue ya. Ya, refresh, Guardian Town. ya, udah press. Eh, bolanya dong. Oh, now what? Eh, udah, orbi, orbi, orbi. bang, set. jatuh. Kok black screen Blink orbit orbit orbit orbit aja. Oh, anjing. Ya. Lah, <laughs> <laughs> sorry, mate. Bukan telugu itu gua gak tau sih. Cuma Ini anjing dah snipe banget. Tuh, sekarang enggak bisa launch. Oh, udah <laughs> deh. Banjingan. Jam-jam ngelek kali tuh ini. Tapi gua enggak ngelek, gua tadi masih lancar gua, cuma. Nah, bisa masuk? Masu. Beli asmat. Alah gua sambil nunggu gua pasang spray lah. S spray. Ini bisa pakai sih. Cintai, cintai, cintai, cintai, cintai, cintai, cintai, yo cintai, cintai, cintai, jalan, jalan. ini Gila cintai, cintai, tadi kita baru satu encounter ya? Iya. cintai, cintai, cintai, cintai, ini cintai, cintai, cintai, cintai, cintai, cintai, cintai, cintai, cintai, cintai, cintai, cintai, cintai, cintai, cintai, cintai, cintai, cintai, cintai, Oke, Oke, kita sampai di kelas, ngapain ngapain ngapain ngapain sih, ngapain ngapain ngapain ngapain ngapain ngapain ngapain ngapain ngapain ngapain ngapain ngapain ngapain ngapain ngapain ngapain anjing? ngapain Tuh, ngapain ngapain ngapain ngapain ngapain ngapain ngapain ngapain ngapain Karena belum, ngapain <GILIC> ngapain belum! ngapain ngapain ngapain ngapain ngapain ngapain ngapain ngapain ngapain ngapain ngapain ngapain ngapain Oh. Oh. Oh. De. Halo, halo, halo, halo, halo, halo, oh, halo, halo, halo, ada halo, halo, kira <tip> <gada takut>. <tip> ANJIR! <multimu> jangan potong potong udah itu kurek kurek ini potong potong keluar itu itu udah punya aku oh gil, terang banget anjing, sumpah keluar keluar keluar Ya, eh udah juga scanner buat apa anjing? Ini ini ke sih ngapain ya. sih? Masih lipat splinter cell dan splinter cell. Oh main cell. Oh, oh enggak oh, boleh kena kan gitu. Enggak boleh kena anjing bentar ada anjing. Bentar ada anjing. anjing. Tata, tata, tata, ada anjing segede anjing din lo. Gua ikutin aja yang lain. Ikutin yang lain. Deket gak, Gua enggak ada apa banget di area ini. Tadi langsung. Gua gua bisa pick up udah ini dam woi astaga sini anjing lari eh, lari aja yuk juga ya, lari, lari aja lari aja cepat cepat cepat cepat cepat udah oh, no, no, no. eh, udah udah udah udah serbu serbu serbu serbu gua ujung lah sih. Gila. Atau, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, kan? udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, alit udah, ke konspirator udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, gua ini Mau besok deh, Berarti A e cek poin ini, cek poin, cek poin, cek poin. Oh, Ambil counter aja ini. Bye bye. <mukle> <mukle> apa yang dia <mukle> mau dapat? ya you know lah, you know why Kita dong. Oh. <mukle> oh. Aduh lo tak lo kenal gak lo kesabar belom masih imun Oh iya Nih liat nih hadiahnya bagus kok tenang aja Inspirator lagi dong Ya Allah ya Robby Ini main lagi Tapi ngapain Siapa itu yang Lepas yang kayak begitu Kau usah nebak pake itu juga dong Katanya. Motivasi liat Motivasi Matamu <Silapan> By the way, risolnya kalus Kalus, ritualnya kalus Beli dong ritualnya Bicutnya, ya, main netbooknya kalus bangsat, main netbooknya kalus Main netbooknya Pantian, anjing Assalamualaikum. Kalus. Halo kak, lu. Kalus, risolnya. Kalus, kok mau ngerisol gimana ya? Gue nggak naserang. Maaf buka. Kau kasih. Kau copet. Senyap gua? Apa kata? Lo fuckin' dedi, dedi, dedi. Lawan nih, hajar, tembak. Oh, oh. Lihat gua. Iya. liat gua, liat gua, liat gua. Huh. Got them, yo, mama. <laughs> The next day. Keburu selesai ini dah, buru dah. Bentar dulu gua lagi jorok. Ini udah bakal halus, udah ya, bakal Iya, e, e, ini udah kalus nih. Emang dari tadi kalus e, e. ya e, e. Kalus. Ini lihat gua lagi. Dari kemarin anjing, udah ngomongin berapa, enak lagi, enak sih anjing si sialan itu panas dengernya. <laughs> Oke, aja cibu, cibu. Anjir jidatnya nyala anjir. Jidatnya ya. TP. ambil bola-bola tuh. Ambil bola-bola kiri, bola kiri bola, -kiri, gue, bola, gue bola kanan, bola, bola kanan. Anjing kapak. kapok udah ada yang lain yang kita sebut oh iya dia udah celis celis celis celis apa celis Gapas, sabar, jangan ya, ya. Udah sih. Bukan, bukan, bukan. itu yang dihancurin, Lu bilang chalos, bang, tadi, gara-gara sama. Bisa, bisa, bisa, bisa. sama, sama, sama, sama. Iya, iya. banget, sumpah. Aduh, ada healing rift Ada, terbang, gedebog gedebog gedebog lu Tuh. Tadi ada yang Ya mele ini lak soal ini mah apa-apa. Oh, belum. pindah dimensi yang ini lu nempak? Oh, ya aja kita, kita. sabar-sabar Aduh, sampai ada Adam. Ah, Sabar, sabar. kan? Biar gue aja nembak, biar gue nembak Biar gue nembak, biar gue nembak. Itu gue biar kalian tembak lagi Follow dia Ya, ya, ya Kalo dia nembak, ikutan nembak, cuma ngkain tembak Masalah yeah. Oh, yeah, 120 yeah. ribu gue Yeah, oh, yeah. Gila kalau ketep gua ketawa banget dong terus terus terus terus terus terus, terus, terus. Ah, ah. terus. Oh, terus. Kita menang banget ya. tuh astol Maket eh banget waksul anjing we kaya sadar diri Midnight mau Midnight gak gua bakal Bismillah Midnight AH! Midnight lagi ampun, banget gua juga nih Kalau Midnight Midnight Oke, ah, pokoknya oh, I don't need that shit again, May. Hal kamu ini anjing dan Literally hariadi anjing. <laughs> <on, come> <laughs> Itu emotnya literally hariadi. Mana-mana, mana. Ini ini ini, lihat gua. Mana-mana, mana lu. Sure. Ayang. <laughs> <laughs>